Aladv. Inspirasi emas. Santri muda. Bangsa. Dah ya, sini. Uh. Cepet banget ya. Jalur sampai jam 3. Iya nih. Jadi gak bisa tidur siang kan? Makanya. Oh ya, apalagi anak yang pakai ente itu. gimana tuh? Sama. Cuman ketambahan pelajaran IPA kayak fisika, kimia, biologi gitu. Oh. Berarti sampai malam dong? Ada sih yang sampai malam. Cuman bagi yang mau aja sih. Oh, gitu. Aduh, capek banget dah. Air minum mana sih? Wah, ada yang duduk-duduk tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, lagi pada makan-makan nih. Iya dong. Emang ada Apa? nih bisa minta air minumnya enggak anak haus nih dari tadi nyari minum Oh ya udah nih fadol Apa Afanah kenapa asal ah, lebih kan sambil duduk ini juga tempatnya masih luas Hai kenapa ini bisa berbeda nggak papa wasala rasulillahi wa para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kita akan membahas sebuah tema yang dimana sering sekali diperbincangkan oleh kaum muslimin terkhusus santri pesantren Islam Al-Irsyad terkait dengan masalah minum dan makan Apakah lebih baik berdiri ataupun duduk Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naha an qa'iman. Bahwasanya Rasul s.a.w. melarang untuk seseorang itu minum dalam posisi berdiri. Kemudian Qatadah mengomentari Anas bin Malik. Qatadah mengatakan akal Kalau uh, bagaimana dengan makan? kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu zalika ashar atau akhbath itu lebih buruk kata Anas bin Malik kemudian diriwayat yang lain diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda la yashrobbana ahadun minkum qaiman jangan sampai salah seorang diantara kalian minum dalam posisi berdiri fa'in nasya fa'il yastaki seandainya dia lupa maka hendaknya ia muntahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Beliau radhiyallahu taala anhum mengatakan syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam posisi berdiri. Hadis ini muttafaqun alaih juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umul Fadl bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha mengirimkan susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri di padang Arafah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil susu tersebut kemudian meminumnya dalam posisi berdiri hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari Kemudian khabshah radhiyallahu taala anha mengatakan, dikelalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashariba min fikir batin muallakatin kaiman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari kirbah atau tempat air minum yang tergantung dalam posisi berdiri. Kemudian khabshah mengatakan, vakum tu ilayha fakototu. Kemudian aku menuju bekas minuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian aku potong kirbah tersebut atau tempat air minum tersebut. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhumah mengatakan kunna naqulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Pernah makan dalam posisi berdiri, dan kami juga minum dalam posisi berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan Ibnu Majah, dan disohikan oleh Al-Albani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hadis: larangan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tentang minum dan makan dalam posisi berdiri, juga hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam membiarkan para sahabatnya minum dan makan dalam posisi berdiri. Ketika kita gabungkan hadis ini, maka para ulama mengatakan, hukum minum ataupun makan dalam posisi berdiri adalah makruh, tidak sampai dalam derajat haram. Bahkan para ulama mempunyai suatu kaedah. Apabila datang suatu hajat yang mengharuskan seseorang untuk minum dan makan dalam posisi berdiri, maka itu mubah tidak mengapa, tidak mengapa Karena ada sebuah kaedah bahwasanya makruh akan menjadi boleh Apabila datang sebuah hajat Wallahu ta'ala a'lam biswab Al-Aziki Inspirasi emas santri muda bangsa